Habis ngidupin mobil, semua indikator malfungsi ini harusnya mati Saya terusnya sampai mobil jalan Terus apa artinya kalau tiba-tiba ada yang nyala? Yang ini dulu deh Indikator merah ini jadi tanda peringatan temperatur mesin tinggi alias overheat Ada yang beres soal sistem pendinginan Baiknya sih jangan dipaksain jalan Langsung matiin AC biar kerja mesin gak makin berat Pinggirin ke tempat aman idle bentar biar agak turun dulu suhunya Baru matiin mesin Indikator kayak gitu biasanya ada di mobil yang agak baru Ada juga yang konvensional gini Dimana menurut gua lebih enak lihat pergerakannya Berikutnya lampu indikator yang ini nih Sama Jangan dipaksa jalan kalau nyala Harus langsung minggir, matiin AC biar ngeringanin beban Plus buruan matiin mesin Karena ini nunjukin ada masalah pada tekanan dan sirkulasi oli Entah karena pompa olinya rusak atau olinya ngurang drastis Yang pasti bahaya kalau dipaksa Karena pelumasannya jadi nggak bener Daripada masalahnya ngerembet, mobilnya derek aja deh Lanjut lagi gambar yang ini Kalau dia nyala berarti harus pengisian listriknya nggak beres Bisa jadi alternator rusak atau akinya sendiri yang udah soal langsung mati-matian aja AC, radio, lampu kabin, pokoknya yang pakai listrik deh. Terus ambil lajur yang aman biar nggak repot kalau tiba-tiba mogok. Kalau sempet sih ke parkiran terdekat, bengkel, atau pulang ke rumah. Tapi jangan mampir-mampir yang harus matiin mesin ya. Lanjut lagi ada cek engine ini. Penyebabnya bisa macam-macam. Bisa sensor airflow, sensor O 2 soket, atau kabel busi. Kalau mesinnya nggak kerasa gimana-gimana sih, harusnya aman ya. Periksa ke bengkel aja ntar biar di scan apa penyebabnya.